Kayak belinya nggak tanggung-tanggung kadang sih misalkan ini satu set ada berapa warna yang model ini karena dia suka semua warna dia beli <laughs> jadi ada orang datang ke toko lihat ada berapa warna dibeli semua <laughs> iya ada berapa warna gue beli semua Ora minasan ugi <laughs> desu Tio from max well kali ini uh, kita akan bahas sesuatu yang beda, ya. Ada bintang tamunya, sih. Biasanya kita bahas jam, atau mungkin unboxing. Kali ini kita mau adain sedikit bincang-bincang, uh, ya. ya sedikit tanya jawab lah, ya. Dan ini, kita ada bintang tamu yang merupakan salah satu perwakilan dari beberapa netizen atau orang yang baru menyukai jam tangan dan udah membeli satu piece atau dua piece tapi masih penasaran. Nah, pertanyaan ini biasanya terkumpul dari beberapa orang yang penasaran waktu ingin membeli lagi, mereka akan bingung pilih yang mana nih. Gitu. Jadinya langsung aja ya. Ini Perwakilannya dengan nama Bro Ivan Adriel hmm. di dari sini. Persatuan Netizen Indonesia, okay. ya kan? Persatuan Netizen <laughs> follower dari Mahwats. Hmm. Ya, jadi ini saya ini masih bingung ya antara hmm. di zaman seperti di zaman sekarang ini di tahun 2020 emang seorang pria tuh masih perlu nggak sih pakai jam tangan? Sebetulnya kalau perlu atau enggak nih, ya ngomongnya konteksnya kebutuhan sebetulnya hmm. bisa dibilang. Nggak perlu sih, kalau ngomong perlu atau enggak ya? Karena mm -hmm. uh, sekarang, kalau penunjuk waktu udah di mana aja bisa ya. Mm -hmm. Bahkan kita masing-masing uh, udah punya gadget, ya punya HP segala mm -hmm. macem tuh udah bisa. Mm -hmm. Kalau hanya penunjuk waktu, tapi uh, gimana ya? Jam tangan itu kayak udah selain penunjuk uh, waktu, tapi udah menjadi kayak aksesoris wajib sih buat pria, karena pria mm -hmm. kan nggak kayak cewek yang mungkin aksesorisnya mungkin gelang ada apa ya kalung ada tas ada tas ada segala macam hmm. cewek itu lebih banyak uh, perintilan pernak perniknya lah hmm. kalau cowok paling banter apa sih kalau dia punya rambut paling pompad terus ya, ya, ya. Uh, baju cowok juga kadang walaupun ada yang stylish nggak seribet cewek ya hmm. aksesorisnya standar ya jam tangan atau biasanya mainnya di sepatu hmm. Jadi ya memang ada sih beberapa orang yang memang mungkin udah punya jam tangan banyak ya dan dia bukan cuman kolektor kadang user juga tapi dia itu sampai detik ini kadang aku ngobrol sama aku juga dia bilang jam saya banyak mas nggak semuanya dipakai tapi nggak tahu rasanya kayak ada daya tarik tersendiri dan mereka ngerasa kayak secara emosional tuh ngerasa kalau punya pakai jam ini tuh rasanya gimana gitu mungkin ngerasa kegantengannya naik seribu persen atau ngerasa lebih sophisticated gitu kan apalagi kalau misalkan pakai baju-baju tertentu wah gue lagi pakai batik nih harusnya pakainya jam ini nih gue lagi pakai casual pakai ini kalau lagi ke lapangan pakainya ini ya walaupun semuanya intinya sama dan walaupun kadang di spesifikasi tertentu ada spesial tapi fitur-fitur tertentu tapi nggak kepake tapi tetap aja sih itu udah jadi aksesoris wajib aja sih, mau yang murah, yang mahal selama itu original ya, yang penting original nih buat kalian, yang penting original ya Yo, beli, beli di Mahwat saja ya? iya kalian. beli di, di aja. Nah, mm -hmm. cuma ada lagi selain, selain, kan jam tangan ini ada banyak banget kan mm -hmm. ceritanya jadi ada yang strapnya rubber, ada yang leather, mm -hmm. ada yang bentuknya macam-macam ada yang Seiko, G-Shock, atau Spinnaker nah, kita nih kan biasanya sebagai orang awam yang baru pertama kali terjun di dunia jam hmm. atau pertama kali itu bingung saya ini beli apa sih sebaiknya yang buat saya nih hmm. rekomendasi apa sih untuk orang yang pertama kali kayak gitu kalau pertama kali ya ini ini kalau buat pertama kali ini berlaku juga buat aku waktu awal dulu yang pertama kali dilihat itu pasti model dulu Hmm. Orang tuh biasanya nyari model dulu. Apa sih yang keren? Hmm, biasanya mereka masih belum kenal apa itu yang namanya estetika, apa ini jam ini buat apa, buat apa. Enggak. Yang penting mereka itu nyari model dulu. First time mereka akan coba beli dulu. E, setelah modelnya tahu, nah yang paling kedua biasanya yang cari info itu adalah ini KW apa ori sih. Nah, oh. nah itu setelah mereka dapat info oke okay, itu ori misalkan ya tipe A gitu ori harganya cocok di kantong mereka akan hunting entah itu mulai online atau langsung hunting coba survei ke toko-toko jam setelah seneng mereka beli nah setelah beli suka nah, mereka biasanya cari info lagi cari info lagi kayak gitu tapi kalau buat saran ya, buat pemula biasanya aku lebih saranin ke quartz dulu atau ke jam baterai, baterai. Aa, hmm. karena itu sebetulnya uh, jam yang paling uh, simple dan paling mudah perawatannya dan ibarat kata kita nggak uh, harus ribet kayak uh, ini gue harus settingnya gimana, ini gimana dan itu Kelebihannya jam tangan quartz itu udah pasti tepat waktu sih, hmm. tepat waktu. Nah umumnya biasanya kalau pemula orang itu pasti nyarinya yang G-Shock, Casio G-Shock buat yang suka sporty karena dia kan uh, bahannya rubber resin ya, terus hmm. reputasinya juga udah terkenal. Ibarat kata kalau mau kena benturan, kena air segala macam dia nggak masalah. Hmm. Jadi itu sebetulnya G-Shock itu mungkin mereka mikirnya bukan ke spek dulu, tapi karena image-nya G-Shock itu kan udah terkenal kalau ini ini jam kuat banget nih. Hmm. Gitu kan. simple modelnya yang eh uh, modelnya enggak terlalu tua, muda. Nah, kayak gitu. Jadi mereka itu sebetulnya lebih ke gue ini orangnya sering kebentur nih. Sering kebentur, uh, mungkin kerja di lapangan itu dulu yang mereka pilih. Baru setelah itu, mungkin mereka akan mencoba yang lain, mencoba yang lain apa sih, misalkan jam analog yang kelihatannya lebih dewasa, yang lebih bisa dipakai semi formal. Nah, itu biasanya jadi berarti bisa dibilang bahwa pembelian jam tangan itu disesuaikan dengan kegiatan kita sehari-hari, gitu iya kalau misalnya kita suka odor, ya enggak usah capek-capek beli yang analog kita langsung aja pakai yang gak kayak gitu ya iya betul betul oh, jadi uh -huh. kayak gitu berarti kalau untuk pemula sarannya kan quartz mm -hmm. gitu oke okay, jadi pertama kali kan kita belinya jam yang quartz dulu terus habis itu kemudian kita baru belajar mm -hmm. yang namanya Nah, pengen tau sih automatic itu apa sih? nah gini kalau jam automatic itu sebelum zamannya jam uh, quartz ya sebenarnya itu udah ada cuman uh, seiring berjalannya waktu dulu automatic itu sempat tersingkir sama quartz hmm. ya alasannya kenapa karena automatic itu movementnya punya toleransi plus minus waktu ya jadi bisa kecepatan atau terlalu lambat at least tergantung kalibernya tapi ya hmm. itu biasanya 10 sampai 15 detik atau bahkan sampai ada yang 25 detik per day, hmm. nah buat beberapa orang terutama yang zaman itu sebagai engineer, insinyur atau apa itu sangat bermasalah buat ketepatan waktu itu hmm. nah, begitu ada jam quartz yang simple airnya itu sempat di Akhirnya otomatik itu sempat tersingkir lah Tergantikan oleh Quartz Tapi uh, seiring berjalannya waktu kan uh, Jam itu nggak cuma hanya sebagai kebutuhan hmm. Udah sebagai hobi Akhirnya orang penasaran hmm. Akhirnya karena banyak penasaran Terbentuklah forum-forum watch enthusiast Yang mengangkat kembali Apa sih itu jam otomatik dibahas Akhirnya ya, jam otomatik Uh, jadi uh, booming lagi ya hmm. nah ke automatic itu sebetulnya kinerjanya dia itu tanpa baterai sih cukup dengan pergerakan tangan ini ada rotor yang bisa menggerak menggerakkan mekanisme jam tangan tersebut hmm, hmm, hmm. kelebihannya disitu jadi lifetime ya sifatnya sifatnya itu lifetime sampai kapanpun sampai berapa puluh tahun pun tanpa baterai dan itu akan selama ada pergerakan tetap berdetak cuman kelemahannya dia, dia power reserve-nya terbatas hmm. misalkan kita habis pakai seharian penuh nih, hmm, hmm, hmm. bergerak uh, pergerakan rotor itu kan akan mengisi uh, power reserve-nya hmm. umumnya sih, umumnya jam tangan itu kaliber pada umumnya itu power reserve-nya hanya 38 jam sampai 40 jam berarti itu dia tuh nyimpen dayanya selama 38 jam? iya hmm. betul, tanpa dipakai Hmm. tanpa dipakai dia hanya bertahan seperti itu. Cuman biasanya ada orang yang mungkin belum terbiasa uh, setiap hari pakai jam tangan ya. ya, ya jam ya, tangannya ya. hanya dipakai di waktu waktu tertentu. Suatu dia mau pakai harus setting ulang. Nah itu yang bikin ribet biasanya. Itu bikin ribet. Ya. Jadi tapi ada juga beberapa watch enthusiast yang ngomong ya jam masih baterai mah bukan apa-apa. Bagusan otomatik dong kayak gini atau nah, mekanikal eh. karena kelasnya lebih ini. Anda ya, sih pendapat itu nggak salah juga. Hmm. Tapi kalau kita sebagai user mau itu quartz atau otomatik itu tergantung kebutuhan. Karena kelemahannya jam otomatik walaupun disesuaikan dengan kebutuhan zaman sekarang. Mereka mungkin udah ada yang daya shock udah lebih tahan benturan. Tapi tetap kalau diadu sama quartz ya itu sebetulnya beda segmen oh beda, beda segmen ya, ya uh, beda quartz, segmen. Uh, automatic itu lebih untuk penikmat jam tangan hmm. selain kelebihannya itu tadi tanpa baterai jadi itu untuk lebih dinikmatin karena detiknya itu apa ya detiknya jam tangan automatic itu sweep jadi kayak nggak berdetak kayak jam quartz oh yang ya, satu, 2, 3 yeah, ya smooth, itu itu salah satu daya tarik tersendiri sih hmm. gitu untuk dinikmatin tapi terus ada lagi perbedaan, ini kayak yang sering kali netizen mesti tanya ya mm -mm. bedanya otomatis dengan kinetik, itu apa sih? <laughs> ya kan sama-sama menggunakan pergerakan katanya, tapi uh, bedanya apa sih? ya kalau kinetik itu zaman dulu, ini awal mulai yang buat itu sih uh, Seiko ya yang booming itu uh, Seiko dia menciptakan, itu dulu namanya auto-chord hmm. sebetulnya itu base-nya sih, kalau bahasa awamnya sih itu emang jam baterai cuman pengisian dayanya melalui gerakan, jadi pergerakan rotor itu ke mekanismenya dia menghasilkan energi listrik yang nantinya energi itu disalurkan ke kapasitor hmm. Nah, ya, mekanismenya sih hampir sama kayak zaman dulu banget. Orang kalau mau ngidupin lampu harus di kayuh dulu, oh, kan? See, Baru yang lampunya nyala. Uh -huh. Nah, otomatis uh, kurang lebih kinetik itu seperti itu sih uh, mekanismenya. Nah, kalau si kapasitornya penuh, mm -hmm. itu uh, Seiko mengklaim. Tanpa adanya gerakan dan uh, pengisian uh, daya, hmm. dia itu bisa bertahan hidup atau berdetak. Itu kurang lebih around 3 sampai enam bulan. Cuman hentakannya, karena untuk mengisi energi listrik itu nggak segampang otomatis. Kalau otomatis, mungkin hanya gerakan kecil selama rotornya bergerak dia udah hidup. Oh, dia kalau kinetik, iya hidup, tapi nggak akan mampu mengisi. Jadi hentakannya harus agak lebih just gitu sih. Hmm. Tapi kalau dari pergerakan detiknya, apakah bisa sesmooth yang kayak otomatis kalau hmm, yang kinetik? enggak kinetik karena base-nya quartz Dia tetap pergerakannya seperti quartz, hanya cara pengisiannya aja sih. Pengisian dayanya. oh si yes, yes, yes. terus ada lagi yang membedakan hmm. kan solar, nah, ini hmm. yang sering kali ditanyakan bedanya solar, kinetik, automatic Kalau hmm. solar tuh gimana? Apakah dia masih menggunakan baterai juga? Uh, iya, kurang lebih hampir sama ya kayak kinetik tadi. Dia base-nya tetap kapasitor atau mungkin bahasa awamnya lagi yang lebih mudah dimengerti dia pakai baterai tapi yang bisa di -charge. kalau kinetik tadi di yang pakai pergerakan uh -huh. kalau solar ini dia terdapat panel surya biasanya ada yang ada pada di dialnya uh -huh. ada yang ada di lapisan kacanya itu ada panel suryanya. nah itu nge-charge nya malah lebih gampang lagi sih karena solar kan jadi dia itu sebetulnya cukup kena cahaya Cahaya, cahaya apapun ya? Cahaya apapun basically Cuman uh -huh. solar itu uh, disarankan kan matahari Karena uh -huh. lumen oh, dari matahari itu, itu dia, kan uh, lebih tinggi Jadi hmm. pengecasannya lebih efisien Dengan punya daya tinggi masuk tanpa harus uh, ngecas di waktu yang lama Sebetulnya, kalau punya lampu meja yang kayak lampu LED, lampu LED itu huh? bisa sih jam tangan dipantengin aja di bawah lampunya itu udah ngecas kok. Apalagi kalau solar yang sekarang sih udah lebih canggih ya, dia udah punya sistem uh, overcharge prevention ya. Jadi nggak hmm. akan overcharge lah, walaupun di charge lama banget itu nggak akan overcharge. Cuman memang banyak yang uh, salah pengertian dikiranya kalau dijemur itu. Uh, ditaruh dipanasnya. di panasnya panasnya matahari alhasil banyak orang yang memiliki jam tertentu akhirnya malah jamnya jadi gosong malah jadi rusak karena terlalu kena overheatnya padahal yang dibutuhin itu oh. adalah sinarnya bukan, oh, bukan, bukan panas iya Bukan isi, panas, isi. jadi cahaya yang dibutuhin itu bukan uh, panasnya. Berarti kalau solar itu kita taruh di cahaya ruangan yang kayak gini doang bisa ya harusnya? Bisa, bisa ngecas, tapi mungkin gak, kalau nggak agak secepat kalau yang kita di iya, lebih lebih cepat kalau langsung direct ya gitu, oh. karena lebih terfokus nembak ke dialnya ke panel surya itu tadi. Mm, jadi kan berarti mm. itu aja ya? Jadi jam itu berarti kan cuma otomatis saya yeah. ada quartz dan quartz itu juga terdiri dari bermacam-macam ya Iya. Nah, yeah. terus ini yang paling sering ditanya lagi gimana kalau milih jam tuh kan ada yang Swiss sama mm. ada yang Jepang mm -mm. ya biasa ya kan kayak saya dari perkumpulan netizen di Indonesia tuh kan mm. maunya yang bagus yang murah yang awet mm -mm. Nah cuma kan cuma ada dua itu aja kan yang kita terkenalkan kayak Jepang sama Swiss. Iya. Nah, uh -huh. gimana menurut Mas Tio? Iya itu paling sering ditanyain juga ya. Sebetulnya kalau Swiss sama Japan orang misalkan mau head on nggak bisa sih. Ibarat kita kayak milih mobil Eropa atau oh, mobil Eropa Jepang. Eropa atau Jepang? Iya. Gitu ya Jadi sebetulnya memang kalau aku lihat sih uh, Swiss dari segi uh, cut cutting case atau mungkin dari segi marker, dari segi uh, komposisi dia menaruh uh, mereknya, taruh dia tanggal di mana, misalkan jamnya seperti itu. Jujur kalau Swiss itu memang jauh lebih apa ya, memenuhi nilai estetika, kerapihannya ada. Dan walaupun rata-rata ada yang stainless steel, uh, somehow Swiss itu bisa membuat penggunanya itu walaupun tuh jam segede apapun ya akan tetap nyaman sih. Oh, bedanya itu kenyamanan saat dipakai. Ya. Berarti sama kan kayak mobil mobil Eropa sama mobil Jepang kan? Ya. Kalau kita naik mobil Eropa ha. rasanya pasti kayak beda banget gitu loh. Iya. Itu juga berlaku sama kalau di jemdan. Sama, kurang lebih sama cuman bedanya kalau mobil Eropa kan mungkin penanganannya harus khusus hmm. ya kan maksudnya dalam arti mungkin gak semua bengkel bisa betul nah sama kalau Swiss kadang juga gitu ada beberapa teknisi yang memang harus expert di situ, karena gak semuanya bisa tangan, bukan berarti gak bisa semua ya beberapa bisa, ada beberapa yang memang harus ditangani uh, tenaga ahli yang tertentu kayak gitu hmm tapi dari segi estetika, dari segi kenyamanan itu sih bagus tapi itu juga uh, berpengaruh, berpengaruh sama harga juga ya hmm. mungkin kalau Swiss itu perkara teknologi yang modern enggak bukan dia ngarahnya bukan ke situ soalnya oh bukan ke arah situ jadi Aha. perihal kayak kenyamanannya kayak ya, gitu -gitu, ya. secara estetika dan Mantis. lagi pula kan dalam dunia jam jam atau horologi itu kan Swiss yang apa ya digadang-gadang menjadi yang pertama gitu loh terkenal dari dari dulu itu kalau jam tangan yang bagus ya Swiss makanya yang dulu sempat pernah disebut kayak Swiss Army karena pada saat itu mungkin itu yang terjangkau dan memiliki kualitas bagus kayak gitu Swiss Army oke okay. yeah. Iya nah, berarti berarti ini kan tingkat tingkatan istilahnya kayak level dalam kita beli jam tangan itu kan mm -hmm. mungkin buat kita newbie-newbie yang awal, gitu beli yang Quartz dulu mungkin bisa beli kayak G-Shock ya, paling gampang mm -hmm. rekomendasinya rekomendasi begitu selesai kita punya G-Shock, kita mau datang ke kondangan kita mungkin bisa pilih uh -uh. Seiko bisa mungkin. pilih Seiko, tapi kalau seandainya belum tega ngeluarin budget segitu atau mungkin dirasa ah, uh, melajarinnya masih belum oke okay nih uh -huh. masih sambil nabung beli yang lain, ya Brand-brand terkenal entry level tapi kualitasnya cukup bagus kayak Alexander Christie sama Expedition itu juga mumpuni juga kok Alexander Christie dan Expedition Iya ya. mereka mungkin bisa dibilang masih uh, jam casual atau jam fashion ya tapi hmm. untuk ukuran itu kualitasnya udah uh, mumpuni banget Jadi untuk harga-harga bahkan untuk sekarang udah ada harga yang di bawah 1 juta ya atau mm -hmm. mungkin harga sejutaan satu koma udah dapat yang keren kok mm -hmm. dan untuk Alexander Christie sih sekarang last time I check aku cek itu ada yang menggunakan movement dari Hatori atau mungkin yang bisa disebut movementnya Seiko juga ada sih oh jadi movement Seiko di dalam jam tangan Alexander, Alexander Christie, Christie iya kalau dulu Alexander Christie memang menggunakan movement dari citizen, yaitu kalau uh, kalian udah tahu mungkin Miyota ya uh. tapi untuk perkembangannya sekarang udah ada yang menggunakan movementnya Seiko oh, berbicara mengenai movement, uh. berarti kan ada dua jenis, berarti kalau Jepang yang terkenal dua itu ya berarti ya? Uh -huh. atau mungkin produsennya cuma ada dua itu aja, Miyota sama uh, Seiko iya. Yang, yang, yang biasa dipakai, ya? yang biasa dipakai itu kalau untuk limitednya ada juga, kalau quartz itu dari ronda Swiss ronda itu Swiss. ada. Tapi oh. itu kalau untuk di Alexander Christie atau Expedition biasanya hanya untuk limited oh. atau mungkin special edition atau limited production. Itu aja sih, berbicara mengenai movement. Mm -hmm. Berarti ini kan movement kita bicara tentang mesin ya, sama mm -hmm. kayak mesin, kayak mesin mobil gitu ya. Mm -hmm. ya. Saya ingin tahu bedanya movement kita nggak kita mungkin nggak bicara soal dari sisi desain tapi dari sisi Movement hmm. dari sisi jeruan bedanya Movement Swiss sama Jepang tuh di apanya sih gitulah Movement Swiss sama Jepang kalau dari mekanismenya sih mungkin nggak bisa bisa sama-sama automatic gitu Iya misalnya sama-sama automatic kalau untuk uh, Movement yang entry level ya let's see itu sebetulnya nggak terlalu beda jauh kok enggak terlalu beda, enggak, sama, hanya manufakturnya aja sih kayak gitu, kecuali untuk uh, yang mungkin kita udah uh, ngerambah ke kronometer, atau ke uh, yang kayak spring drive itu mungkin udah ada perbedaan, oh, yang, yang udah ada. next level, lagi ya udah next level yang... powermatic hmm. misalkan itu udah ada hmm. komponen khusus Kenapa movement tuh mahal? Tapi untuk yang entry, oh kita bicara entry level ya. Nah, ya untuk basic diri. itu sebenarnya kurang lebih masih nggak uh, terlalu beda jauh. Oh, nggak terlalu ada perbedaan. Eh, iya. Terus ini kan sering banget ya kita hmm. ditanya. Ternyata jam tangan itu juga bisa dibuat investasi. Cuma kan image kita adalah hmm. investasi itu selalu ke jam-jam yang mewah kayak Rolex misalnya. Hmm. Nah, dari antara kita tuh juga kadang tuh penasaran gitu loh. Emang g Seiko, apakah nggak bisa dibuat investasi? Um, bisa, bisa banget, bahkan udah terbukti ya di pasaran. Hmm. Cuman memang kalau kita uh, bicaranya ke jam kayak brand-brand kayak Seiko, Casio, uh, kita nggak bisa lagi-lagi nggak -lagi bisa head on lagi kayak jam-jam yang Mewah ya, yang Karena Kalau, gitu kalau kan. jam mewah itu kan bisa dibilang, uh, pasang pangsa pasarnya itu udah kayak saham atau kayak kita jual emas ya, oh, setiap, iya, iya, iya. mungkin tipe ini uh, bulan ini tahun berapa itu udah ada harga patokannya khusus kayak gitu. Hmm. Jadi kasarannya nih, kita masuk dari butik itu beli eh enggak berapa jam ternyata ada keperluan mendadak masuk lagi dijual udah ada harga pasar yang terpatok kayak gitu itu kalau untuk tadi yang disebut kayak Rolex jam oh, luxury iya, iya, yang iya. lain iya, iya. gitu ya uh, uh. tapi kalau jam Jepang investasi bisa tapi sebetulnya kita harus ngikutin perkembangan model terus harus oh, jeli ibaratnya uh. kita harus mantengin karena contoh kayak gini Seiko 5 nih hmm. Seko 5 itu bisa dibilang uh, Yang paling base ya Paling basic atau bi bisa dibilang Paling entry levelnya lah Ada beberapa jenis Seko 5 Yang zaman dulu banget Mungkin pada zaman itu harganya masih ratusan ribu ya hmm. Mungkin ratus ribu udah dapet hmm. gitu uh, Tapi berkem uh, seiring berkembangnya uh, Zaman Seko udah buat model-model tertentu Akhirnya model itu karena dianggap Udah out of date akhirnya di discontinue. Oh, di stop produksinya ya, Di berarti. stop produksinya. Lalu tiba-tiba nih ada watch enthusiast. Gila gue punya jam ini nih, ternyata enggak disangka ya bentuknya mirip jam mewah merek apa gitu. Ah. Sambil dikasih foto perbandingannya nih gitu. Hmm. Misalkan di posting. Akhirnya, wah hmm. oh, iya nggaknya nyangka gua juga punya nih bla bla bla. Forumnya rame. Alhasil banyak orang-orang yang mungkin newbie juga yang baru enak, wah oke juga nih mirip jam mewah tapi Seiko Gue hmm. kebetulan udah tahu kok kualitasnya Seiko Akhirnya hunting Banyak yang hunting, permintaan banyak, jam udah nggak ada Nah, oh, jadi nah. disitu tuh kadang harganya Uh, di kurs ya misalkan harga standar dolarnya atau yennya berapa mungkin yen berapa tahun silam sama iya, sekarang iya, kan iya, beda iya, iya, iya. Nah, itu perhitungan basicnya nah dari perhitungan basic itu dapat dilihat dari dulu uh, kondisinya ini hmm. second mulus atau bener-bener NOS NOS itu kalau buat yang belum tahu new old stock ya jadi baru tapi stok lama banget oh, jadi, gak, jadi yang belum pernah dijual kayak gitu ya uh, iya hmm. nah itu biasanya udah dicoba nih buka harga sekian laku Oke besoknya mungkin ada yang punya buka harga sekian laku. Jadi patokan itu yang jadi selama itu harganya naik terus dan tetap laku nih catatannya tetap laku ya. Eh. Hmm. Itu akan jadi patokan terakhir. Misalkan terakhir harganya di lima juta laku, ya itu patokan terakhir. Jual lima setengah nggak laku laku, ya udah ini ini nggak akan berlaku kecuali lima setengah ini nanti laku, eh, udah mereka, akan naik lagi, lagi kayak oh. gitu jadi kalau untuk uh, Jepang itu biasanya tergantung itu jadi nggak, nggak selalu yang limited atau yang semuanya itu udah pasti bisa jadi investasi, enggak memang ada beberapa diantaranya yang limited atau special edition begitu udah discontinue, tiba-tiba harganya melambung tapi kalau untuk kita ngomongin uh, jam Jepang itu nggak bisa di head on kayak Swiss yang emang udah punya nilai punya pasar nilai. khusus enggak, itu tergantung pasarnya seperti apa kalaupun limited ternyata nggak banyak penggemarnya ya kadang malah orang nggak nggak tahu malah kadang terlupakan <tuk> gitu aja sih dengerin dengerin ini katanya dua jam yang dipakai kan Mas Tio ini kan sering kan kalau waktu live masih ditanya hmm. jamnya nih Jam apa sih, kok banyak banget? Saya juga gak pernah ngeliat sini. Seiko apaan ini, Jisyo? Apaan? Ah, gini. Kalau yang Seiko ini, dia itu, kalau nggak salah, ini dulu nama modelnya SKZ 251 lima ya. satu. Mm -hmm. SKZ dua ini, mm -hmm. tipe SKZ ini Seiko 5 Zaman dulu, waktu Seiko masih belum ngeluarin prospek ya, dia mm -hmm. uh, masih macem-macem ya. Kadang ini speknya mm -hmm. sebetulnya diver driver cuman dikeluarin khusus untuk Seiko 5. Ini dulu warnanya banyak sebetulnya. Hmm. Uh, ada yang biru, hitam itu udah pasti standar, warna standar hmm. ya. Hitam dengan tali rubber, terus tali uh, rantai, terus ada yang full black, ada yang biru. Uh, yang paling susah sebetulnya yang orange sih. Ya. Yang orange Orange itu nggak semua orang punya. Nah terus yellow ini. <laughs> Sebetulnya ini pada zamannya dia rilis enggak banyak orang suka justru. Karena mungkin pada zaman itu orang lebih memilih warna-warna yang aman. Warna hitam, eh, mungkin warna kalau warna gak hitam maybe biru-biru. Pada zaman itu sih biru itu udah paling keren banget, udah paling oh, mewah. Udah mewah. Cuman karena kuning nih kayaknya terlalu mencolok, mungkin mereka enggak enggak terlalu suka jadinya. Hmm. Nah, kebetulan waktu itu datang Aku lihat ini, kayaknya keren nih, kuning gitu. Hmm. Karena, basically, aku emang suka ya warna-warna yang kelihatannya beda sendiri. Ya, udah deh, aku adopsi dia. Eh, ternyata nggak lama setelah itu ada yang posting, ternyata ada yang punya juga di salah satu uh, forum komunitas, hmm. ya. Hmm. Kemudian di komunitas Seiko, itu ada yang posting di luar dugaan. Ternyata yang reply uh, replay komen itu banyak. Eh, iya, ternyata ada ya tipe ini. Ini gue sampai lupa, ini sekarang berapa, sekarang berapa. Hmm. Tapi masalahnya, di saat mereka udah mau tanya ternyata waktu Barangnya aku ada. tanya ke Seiko, nya hmm. ternyata barang itu udah nggak produksi lagi, oh. udah stop produksi. Karena uh, Seiko kan udah mulai pengkelasan. Yang buat diver di sini. Oh, iya, yang buat kelasnya ya, Seiko 5 apa. Ya, jadinya uh. akhirnya ini di-discontinue. Hmm. Dan ini harganya sekarang udah nggak Kita nggak tahu patokannya. Karena nggak ada yang mau lepas. Gak ada yang mau lepas. Dulu beli berapa? Sekitar berapa dulu? Nah ini dulu beli masih dapat harga bandrolnya masih di 3 koma sih. 3 juta sekian lah. 3 juta ya. Tapi tahun berapa ini? Apa? Oke, ini tahun berapa ya? Ah, ini... Tahun 2011 udah ada 2019. dia uh, 2011 an dia udah ada kok Tapi udah gak ada yang mau lepas nih gak, gak ada yang mau lepas gak ada. gak ada yang mau lepas bahkan ada yang Kalau aku lihat di uh, e-commerce Atau aku iseng searching uh -huh. ya uh -huh. Ada sih yang misalkan pasang harga entah kadang itu 5 juta, 6 juta, 7 juta, tapi waktu aku coba kontak, no respon, Nih orang oh, kemana? Oh, jadi cuma pasang aja, tapi nggak ada barannya bisa, hmm, bisa jadi seperti itu. Jadi aku kontak, no respon hmm, gitu loh. Bahkan aku punya kenalan orang yang uh, sesam, customer ya, sesama penggemar jam, dia punya ini, dia bilang, saya punya itu, kalau kamu mau saya lepas. Waktu aku bilang aku mau. Dia bilang pikir-pikir dulu. Nah ini gimana <laughs> sih. <laughs> ya, ya. Jadi, <laughs> ini, tapi memang warnanya unik banget sih. Karena uh, mungkin sekarang Seiko. Gak ada warna yang seperti ini ya. Kuning seperti ini. Uh, Bisa dibilang udah gak ada udah sih. Gak Paling ada, ya? banter orange saja orange, udah jarang. Orange yang Seiko Nemo kan. Kalau uh, uh, ya, nah, mungkin ada sih beberapa uh, kuning. Uh, di Seiko 5 ya kelasnya. Cuman uh, kuningnya bukan yang seperti ini. ya. Tapi hmm. kalau emang orang cari kuning sih ya adalah hanya sekedar kuning. Walaupun itu populasinya kayaknya sekarang sama Seiko agak agak dibikin uh, sedikit ya lebih ini jarang. Nah. Iya. Kayak gitu. Oh, jadi ini yang makanya kan mesti kalau waktu Mas Tio live kan mesti ditanyakan kayak mm -hmm. ini jamnya dong, jamnya. Terus <laughs> kalau yang itu Jisok itu juga. Ah, kalau nawar nih sepertinya Jisok <laughs> ini. Eh, uh, Jisok ini Sebetulnya dari tahun sembilan, Aku dapetinnya nggak dari tahun sembilan sih Tapi ini sebetulnya mm -hmm. rilis di tahun sembilan Ini termasuk model I Earth sih Kalau orang bilang yang uh, Love Earth, Water and Sea Oh iya iya, iya. Nah, Itu Love Earth, iya Love Earth Itu yang kayak gitu Ini salah satunya sebetulnya yang aku punya ini Tipe Gulfman sih Tipe Gulfman? Iya mm. Gulfman Ice Earth sampai sekarang masih ada sih muncul. Ada Man, ya. ada, ada Frogman, bahkan Man. Baby G juga udah ngeluarin. Cuman pada dasarnya aku emang e, suka ya kalau buat aku koleksi. Sekali aku gunain tuh pengennya yang unik kayak gitu sih. Oh cakep sini. Nah biasanya yang unik-unik itu setau aku biasanya yang produksi lama. Produksi lama vintage berarti ya? Iya vintage-nya vintage. Masih, masih dari tahun apa ya di bawah tahun 2010 itu masih banyak yang unik sih masih banyak yang unik ya uh -uh, masih banyak yang unik ya walaupun sebetulnya mulai tahun 2000 ke atas itu udah mulai jarang ya hmm. ini kebetulan kan 90 ini 2011 tapi hmm. ya aku ngitungnya dari tahun-tahun itu sih masih uh, oke okay sih sebenarnya jadi banyak yang sebetulnya ...unik tapi terlewatkan karena mungkin pada saat mereka rilis ini mungkin orang gak terlalu... ...ih apaan sih modelnya kayak hmm. gitu. Ya mungkin waktu itu nah, orang gak nyari gitu kan. Nah berhubung si produsennya mungkin udah menganggap wah oh, selera pasar kayaknya gak cocok nih kita bikin yang gini. Oh, Pas dikantar. mereka udah rubah haluan buat bikin yang sekiranya... Warnanya aman, ya. Hmm. Warnanya, ya, hmm. aku nggak bilang nggak ada yang unik, ya. Cuman warnanya itu udah kebaca. Tiba-tiba, somehow mereka yang udah ngerti dan searching historinya ini secara sejarah segala macam, mereka jadi baru tahu kan? Oh, ternyata tahun segini ada model ini, ada model ini, hmm. mereka baru cari. <laughs> oh. Ini sekarang jadi berapa nih harganya sekarang? Aduh, kalau ini, kalau seandainya nos, mungkin harganya belum terlalu mahal banget sih ya. Mungkin ada di sekitar 4 juta atau 5 jutaan. 4 juta, 4 juta 5 jutaan Di tahun lah. 99 ini harganya berapa? Mungkin ya di bawah sejuta mungkin ya waktu itu. Ya. <laughs> ya, masih masih ya paling mungkin untuk limited edition atau mungkin special edition mungkin dia masih 1 koma lah. Tapi hmm. pada zaman 90-an nominal segitu udah udah lumayan gede. Udah ya? lumayan hmm. gede lah. Berarti itu. kan jam tangan itu juga nggak rugi juga sebenarnya kan nggak rugi nggak gitu rugi loh. gitu kan nggak rugi jadi hitung hitung nih kalau teman saya yang uh, ada juga teman yang sekaligus kalau dia bosen dia jual oh. kayak gitu ada yang bener-bener dia beli emang buat investasi dia simpen hmm. ada yang user dia tetap menggunakannya sewajarnya ya maksudnya supaya tetap, tetap kondisinya bagus gitu tetap ya? bagus terus nanti suatu saat ada yang nawar dia jual harganya cocok ya kalaupun enggak enggak untung di uh, materi atau uang untung-hitung dia untung pakai gitu untung pakai Gue paling enggak pernah nih dapet yang kayak gini oh pernah pakai pernah pakai harga beli sama harga jual sama kayak gitu iya oh katakanlah enggak oh. harus laku mahal banget karena kondisinya second iya, atau iya. mungkin kardusnya hilang iya, jadinya iya, batangan iya. Hmm. ya itu hitung kalau Dapat nominalnya berapa? Dia nganggap ya udah nominal segini bisa gue pakai atau nambah jam yang misalkan gue pengen naik kelas beli yang lebih mahal sedikit. Hmm. Nah, lu nggak cuan dong bro, nggak untung dong. Lu untung nggak? Gue untung pakai kok. Oh, gue udah pernah ngerasain nih jam kayak iya, iya. apa kayak gitu hmm. misalkan. Hmm. Jadi investasi kalau untuk di jam Jepang itu nggak selalu bersifat uh, materi 100% persen hmm. kayak gitu. Mungkin untung, mungkin waktu itu belinya. Uh, berebut karena teman-teman itu limited, nah itu kan uh, suatu kesenangan tersendiri, kayak gitu kan? Kepuasan jadi kadang jam tangan tuh enggak, enggak semerta-merta. Hanya uh, apa ya? Uh, Gue beli ini dijual berapa, bukan sekedar itu, nah. tapi ada kepuasan. Kadang ya memang ada orang yang beli jam tangan tuh hanya karena kebutuhan, hmm. tapi ada juga yang awalnya butuh ternyata dia jadi hobi hmm. ada yang dari nol dia pelajarin penasaran langsung terjun ke hobi jadi kalau udah hobi itu hitungannya bukan di materi secara materi secara uang yang dimaksudnya cuma kepuasan juga sih terus kira-kira kalau lu lihat di jam ini mana sih yang kira-kira bakalan bakalan naik tol nggak sih kalau dari uh... Mas Del, biar kita bisa jangan ngomongin yang Seiko Brand Me ya. <laughs> Seiko Brand Me itu kan udah gak tau lah itu di mana. Nah, tapi kita ngomongin yang kira-kira, kira-kira bakal naik nih, kira-kira bakal naik atau paling enggak, uh, cuan pake lah gitu loh. Kayak kita untung, untung pake gitu Kira-kira apa? Apa mungkin kita harus cari yang limited terus? Apakah ada tips khusus, misal kayak cari di harga berapa? Hmm, gini Kalau aku sih emang e, karena user Jadinya aku biasanya Pakai lebih e, Kepada apa yang aku Suka dan apa yang aku Bisa handle maksudnya e, Dalam arti aku suka model ini nih nah. Tapi ternyata Ini aku nggak terlalu Gunain fitur ini ya aku masih mikir Misalkan fitur tertentu Tapi kalau aku suka Cocok di budget Ya udah, aku ambil. Kalau ternyata itu uh, suatu saat ternyata jadi investasi ya, nggak ada salahnya. Cuman kalau kita ngomongin nih yang lagi hot-hotnya nih kayaknya kalau kita ngomong dari seiko itu seiko yang kemarin digadeng-gadeng ini selain Brian May ya, kalau ya, Brian ya, May tau udah tahu, pada yang ya semua ya SPB satu empat tujuh satu empat tiga satu empat sembilan kalau nggak salah. Hmm. Karena itu modelnya kan dulu dari first diver. Hmm. First diver itu tipe uh, dulunya sih kalau di seiko itu enam dua mas terkenalnya. Enam ya. dua Lalu dia direissue waktu itu SLA 017 hmm. Yang harganya mahal banget kan itu. Iya udah nyentuh 40-an hmm. Itu 40-an tuh cuma di kita doang loh. Yang lain udah 50 puluh ke atas. <laughs> udah, udah itu pun tetap laku gila. Hmm. Itu yang karena warna. Bentuknya itu benar-benar resemblance ya, kecuali movementnya karena movement iya. yang dulu udah nggak dipakai ya. Hmm. Itu cepet banget, s 17 Nah terus kan ini Seiko baru lalu kan eh, ngeluarin eh, 55 tahun anniversary. Ah oh, iya, iya, iya iya. Nah ternyata dia ngeluarin lagi model itu, tapi warnanya biru karena hmm. ngikutin temanya. Temanya biru. Ya, iya, bahkan ada yang box set 3 piece yang sampai 200 jutaan iya, iya, iya. itu. Uh, kayak trilogi kan kayak Oris trilogi iya, Nah, itu teman itu, itu, itu. trilogi itu ternyata setelah aku lihat itu adalah perwakilan reissue dari yang masing-masing pertama di kelasnya. Oh. First divers, hmm. terus uh, first 300 meter sama tuna, first tuna ya. auto hmm. kayak gitu kan nah ternyata kan buat kayak gitu orang juga masih yang digilik makin mahal aja apalagi yang <laughs> yang itu tadi wah yang singlenya aja udah nyentuh angka 70 sekian hmm, kan gitu apalagi kalau yang trilogi gitu, ah, ya. gitu nah masalahnya yang SPB ini modelnya mirip SLA itu dan dia cuma 40mm milimeter, -hmm. dan yeah. itu untuk seiring berkembangnya zaman kadang orang udah makin ngerti estetika, udah ngerti yang namanya kenyamanan, orang tuh udah nggak nggak selalu milih kalau jam cowok itu harus gede, harus yang gogah, akhirnya orang lebih milih ke situ. Dan karena ini SPB movementnya 6R, otomatis dia relatif lebih murah, emang ya, mungkin masih di belasan, langkah di 12 udah mm -hmm. dapat modelnya seperti itu. Jadi Rame banget ini. Hmm, jadi iya tuh. Memang bener <laughs> banget ya. Kita kan kayak netizen kan selalu kayak tanya kan, hmm. "Loh, pergelangan saya ini gede hmm. lucu kalau pakai empat puluh empat mili." Makanya si kuperiksa kan orang pasti bilang kayak "Ah, kecil banget, kecil banget". Kayak hmm. gitu. Nah, emang kan? Kalau dari Mas Tio sendiri itu nggak selalu ya gitu ya, nggak selalu. Nggak sih. Cowok tuh harus yang ukuran 50 50 mili enggak, misalnya enggak, itu. Ternak harus ya. Dulu ya, dulu karena aku belum belajar banyak tentang uh, estetika jam. Ya aku akhirnya kepengaruh juga. Jam itu yang gede dong. Oh, biar jam itu maco itu, kan ayo, gitu. Biar hmm. macu, gini gini gini. Tapi Gila ini jam ini emang keren. Misalkan aku hmm. milih salah satu merek ya hmm. yang punya jam diameter gede-gede. Pada saat itu yang punya diameter gede-gede itu Expedition lah. Oh iya Expedition. Ahahah, zaman ah, kan? itu udah gede-gede. Ya, udah dulu, warnanya ya. item doff, tactical yeah, banget yeah, yeah. ya kan. kelihatan maco banget ya. Keliatan maco. Tapi setelah aku pakai kok ini capek sih pakai jam. <laughs> jam gede ya. Iya. E, jamnya berat. Stainless steelnya solid tapi emang berat kok nggak enak banget sih terus uh, disitu aku kenal orang yang mungkin uh, dia sekaligus kolektor ya hmm. itu kalau pilih jam itu nggak terlepas dari modelnya aja tapi lihat pergelangan tangan lu berapa hmm. segini lu jelas aja capek pakai itu dia dari situlah aku kenal istilah ergonomis kayak gini karena dia ternyata juga punya salah satu jam yang emang disebut M Force Beast itu jam diver dari Orient ya, hmm. disebut Beast karena emang diameternya untuk ukuran jam Orient tuh emang gagah banget, makanya disebut Beast. Dia pakai, gue nggak enak om pakai ini keren. Emang kenapa? capek pakai ini dia kurang ergonomis, kurang nyaman di tangan penggunanya oh. kayak gitu. Nah dari sini aku um, mempelajari sendiri ya estetika. Jadi dari situ juga akhirnya aku tahu nggak um, semua jam tuh harus gede Jam dress watch, jam sports, sports dress itu ada estetikanya masing-masing, kayak gitu, oh. kayak gitu. Jadi, enggak semua. Kalau oh, orang maco harus pakai jamnya gede, harus gede, enggak. Harus Sekarang, hitam gede, kan? gede, <laughs> enggak, gede, gede, gede, gede, gede, ini karena aku casual sehari-hari ya aku pakainya jisok sama pakai ini Franken Monster kesayangan aku nih. Tapi kalau seandainya mungkin aku harus pakai kemeja lengan panjang misalkan yang harus acara formal ya mungkin aku akan pakai prisha atau mungkin pakai t-shirt atau bahkan mido commander yang Uh, style stylenya yang vintage itu karena dia kan diameternya maksimum cuma 40mm hmm. dan itu masih sesuai banget sama estetika itu dan gak gitu. terlalu tebel juga kan? gak ya, terlalu tebel, jadi bener. kalau kita pakai di jas itu masih pas ya? iya, jadi secara estetika itu justru makin kelihatan uh, elegan gitu loh walaupun sebetulnya itu jam gak terlalu mahal atau mungkin yang biasanya nih kalau jamnya kelihatan elegan tapi Gak terlalu mahal tuh yang terkenal juga nih. Iconic tuh kayak Orient Bambino, oh, Bambino ya, itu ya. Bambino kecuali orang tahu ya. Hmm. Itu gak akan ada yang tahu kalau harganya masih di kisaran dua jutaan. <laughs> iya, sedangkan kita kalau lihat presets tuh udah berapa ya sekarang ya? Ya, presets minimum udah empat 4. 4 juta. Belum ya. lagi kalau yang limited atau oh, saya ngeluarin bisa. yang apa gitu Iyi. kan, Iyi. atau Iyi. belum lagi yang ngeluarin macem-macem katanya yang lekor dial atau mungkin enamel terus por yang baru kemarin apa porcelain dial uh, yang katanya itu di apa ya handmade kan katanya iya handmade, Kata craft handmade craftman, craftman kayak, kayak gitu ha. itu yang jadi nilai lebih karena udah termasuk art nah ini yang kadang orang gak ngerti hmm. kalau bahkan jam itu bukan hanya sebagai penunjuk waktu tapi kadang ada beberapa yang me memberi ...atau menyematkan nilai-nilai artistik atau seni. Oh. Nah, seni itu yang bisa dibilang kalau hmm. aku bilang sih nggak ada harganya. Nggak ya. ada harganya, harganya ya, Maksudnya. Cuman ya kita nggak, ini lagi-lagi bukan salah atau benar. Kalau emang arah yang ngeliatnya nggak ke cara seni, ya mungkin eh, gitu aja mahal sih. Hmm. Tapi buat kita yang paham, mau itu ada seninya, ya fair juga nih. Hmm. Kalau dilihat craftman atau senimannya bikin ini, idenya seperti apa... Ya memang kalau udah lihat sampean kelihatannya udah jadi ya gitu. Tapi kan proses untuk menjadikan itu jadi seperti itu kan nggak nggak mudah gitu loh. Hmm, I see, I see, kayak I see. gitu kan. Mungkin keahlian skillnya dia buat uh, membuat porselen bisa secantik itu hmm. dan itu bisa menjadi dial jam yang biasanya porselen kan buat buat keramik ya keramik guci. Hmm. Nah ini harus dibikin cutting sekecil itu terus estetikanya harus bagus untuk sebuah jam itu kan juga perlu ide gitu kan oh jadi yang mahalnya tuh justru malah di situ gitu ya, ya segi artistik ide segala macam kayak gitu kan oh oke okay. kalau gitu kasih tips deh misalnya hmm. untuk beli jam tangan pertama kali di range harga satu jutaan hmm. sama jam tangan otomatis pemula lah e, kasih kayak contoh 2 atau tiga hmm. dua atau tiga brand lah maksudnya yang kira-kira kita tuh bisa Hmm, Ini kan hmm. saya kan pemula dari Persatuan Netizen Indonesia <laughs> kan, nah jadi kira-kira <laughs> iya, nah, iya, iya. apa kalau yang di bawah di bawah jutaan? Di bawah juta ya paling umum. Nih aku aku juga suka ya, eh, cuman lagi nggak aku pakai hmm, aja sih. Hmm. Casio General tuh banyak banget pilihan loh. Casio lho. General? Iya. Hmm. Casio General mau yang analog, mau yang digital, hmm. atau mungkin kalau kalian udah kenal ya pernah lihat nggak Casio digital kecil? yang disebut Casio Teroris oh iya iya iya tau kecil banget cuma 100 ribuan itu ya iya itu lu masukin rekomendasi iya bener serius hmm. ibarat kata itu kan tetap original Casio hmm. reputasinya udah terkenal banget hmm, hmm. dan lagi pula itu aku ngerasain nih aku pakai g -Shock. Lagi jogging atau lagi ngejim pakai hmm. ini nih masih berasa beratnya, loh, walaupun ini titanium ya. Oh iya, iya, iya, iya, tapi giliran pakai Casio F105 atau F900 atau Casio Teroris itu cukup bisa ada stopwatchnya buat ngukur aku waktu, uh -huh. uh, training atau praktis sama gak berasa beratnya karena kecil kan iya, iya, nyaman. Iya, iya. Jadi ini bukan soal jam cowok atau cewek kebutuhannya kemana, kayak oh. gitu kan? Hmm. Nah. Terus bener, -bener lagi. Kalo itu Casio Casio itu mulai dari Casio General tuh banyak banget pilihan mau hmm. yang analog mau yang digital kayak tadi itu hmm. ada sama beberapa G-Shock ada yang di bawah 1 juta ada ya ada. ada contohnya ya tipe yang justru ikonik kayak 5, DW 5600 6900 itu mungkin kalau orang pemula mungkin agak ngeliat di pasaran banget enggak justru karena dia ikonik sampai kapanpun itu akan tetap ada dan Palsunya banyak, yang diri juga banyak ya, karena iya. karena karena gitu, ekonomi ke itu, ya. itu ya. juga terus. Yang lain lagi, kalau suka jam-jam kayak semi formal atau jam jarum. Lagi ya aku sebut Alexander Christie itu banyak oh, Di bawah sejutaan sampai sejutaan itu keren loh sebetulnya, sebetulnya keren, ya, keren banget sih kalau aku bilang Karena aku juga punya Alexander Christie yang kebetulan umurnya udah lebih dari 10 tahun Udah pernah nyium aspal tapi masih hidup kok sampai sekarang Masih hidup ya iya. Terus untuk jam tangan otomatik Pertama ya maksudnya di range yang terjangkau lah karena netizen ini kan selalu mementingkan harga jadi makanya kalau setiap kali mah posting masih tanyanya cek harga mesti kayak, kayak, kayak gitu <laughs> yeah. atau kalau kita posting di YouTube kan masih harganya berapa min berapa okay, cek yeah, yeah. harga nah jadi ya kita tahu makanya kita coba deh kasih saran Aku jam kasih automatic. saran ya Jam otomatik Ini dari uh, Berdasarkan uh, Rating juga ya hmm. uh, Rating Best selling best, best value Seiko 5 Tipe SNK yang military series Oh Yang se sejuta lebih dikit ya 1,2 ya, ya, ya mungkin ada beberapa Seiko 5 klasik Yang 1,2an Tapi modelnya bukan military series Ada yang bilang mirip uh, Rolex Explorer atau ah. apa. Diameternya memang cuma 38-39, tapi lagi-lagi aku sebut. Bukan bekarah cowok atau cewek, uh -huh. gitu. Itu aku bilang biasanya dulu ya mungkin sebutannya sekarang udah terlupain tuh sebetulnya buat unisex, unisex itu boy size namanya. Boy size. Iya, itu namanya boy size. Zaman dulu disebutnya gitu, kalau jam tangan unisex, tapi... Kecil diameternya hmm. Itu sebutannya boy size hmm. Kayak gitu Selain Seiko 5 Apa lagi ya kira-kira Kalau otomatis Spinnaker masuk nggak kayak ini misalnya kayak uh, ini? Spinnaker masih masuk kok Masih masuk karena dia uh, Memang bisa dibilang di sini masih newcomer Aku juga punya sih Spinnaker Cuman dia movementnya Udah menggunakan movement ya Dari uh, Apa ya Produsen jam mumpuni ya Kayak tadi eh uh, Citizen Miyota, Miyota mm -hmm. itu anyway dari Citizen. Terus ada beberapa yang menggunakan uh, movementnya Seiko NH35, mm -hmm. tapi itu range-nya masih di dua komaan. Oh, di dua nah, ya. Kalau yang tadi ditanya kan sejutaan sih, iya di bawah juta sampai sejuta koma. Nah itu aku rekomendasi untuk jam otomatis ya Seiko Lima. Itu paling banyak pilihan. Mm -hmm. Tapi kalau mau nambah di mentok-mentok 2 juta dua koma, tuh bisa jadi pilihan sih kalau Bosen, misalkan dengan modelnya Seiko. Terus e, ngeliat apa yang ditawarkan, spinaker mungkin talinya udah letter. Biasanya rata-rata orang kalau udah seneng jam kan gantinya pakai letter. E, iya, biasanya letter. E, dan mungkin bahkan mereka harus custom pesen khusus, e, iya, iya. ya kan? Nah, spinaker ini dia basicnya, kebanyakan bawaannya udah letter dengan warna-warna unik ya warna-warnanya itu vintage, temanya yang di Spinnaker ini kebetulan vintage. Oh, jadi bisa sampai berapa tahun kemudian masih oke, okay, masih kan? oke okay modelnya masih kayak kemudian. gitu. Dan diameternya juga enggak uh, terlalu kecil dan enggak terlalu besar, jadi, jadi masih, masih di tengah-tengah. Cuman beberapa orang yang emang tadi udah udah tahu estetika jam, Spinnaker ini saya suka tapi uh, kurang ada yang kecil sedikit, oh, ya nggak eh, iya. apa, apa itu itu kebutuhan orang masing-masing. Uh, tapi itu uh. salah satu rekomendasi juga, spinnaker kayak hmm. gitu buat yang mungkin bosen sama model-model brand besar yang udah ya itu itu aja. kadang mereka kalau udah sering beli brand dari brand-brand besar itu tadi, akhirnya mereka jadi kayak kepengen apa sih sebetulnya yang Brandnya belum ter terkenal, tapi secara kualitas atau secara mesinnya kita kenal. Ya, jadi apa sih? Jadi, gitu. menggunakan Seiko ini, kita punya pengalaman. Eh, menggunakan Spinaker ini berarti kita punya movement Seiko. Iya, yeah. kan? Contohnya ini kan pakai movement Seiko, uh -uh. tapi kita punya cuma beda di desain aja yang berarti. Desain Akhirnya sama, sama brand, bahkan orang kalau udah terlalu menggunakan brand besar, kadang mereka kepengen. Sesekali, uh, sesekali pakai yang orang gak tahu ini gue pakai jam oh. ini lo gak punya kan? Ini jam uh, belum ada nih, mereknya uh. dimana-mana, belum ada yang punya nih. Uh. Ada yang kayak gitu. Uh. Uh. Oh iya, tadi aku lupa mention uh, waktu perbedaan antara Swiss and Japan. Uh, ada yang aku tambahin kalau... Uh, Swiss tadi kan nggak terlalu mengutamakan teknologi ya. Sedangkan Jepang itu lebih mengutamakan teknologi, teknologi ya. Jadi eh, Ada juga nih Customer aku Yang sebetulnya mungkin dia sebelumnya udah punya jam tangan mewah ya uh -huh. Bahkan kita kalau mikir Lu ngapain sih beli jam Jepang lu udah punya jam mewah Apalagi yang limited Tuh coba udah yang harganya udah nyentuh MM-an lagi ya Bukan ratusan juta lagi eh, Ternyata dia masih suka masih datang ke toko uh, iya cari jam seiko seiko udah hmm. punya macam-macam yang mahal mm -hmm. masih punya jam seiko dan waktu iseng nanya e, pak udah punya jam yang dipakai kayak gitu ngapain -pain? beda bro seiko ini modelnya banyak warnanya macam-macam Oh. Gue ngeluarin duit sekian juta Ngeluarin duit receh Ini mumpuni loh oh, iya, iya, iya, Kasarnya hitungannya iya. <laughs> Kalau buat dia receh ya iya, iya, <laughs> 4 jutaan ini. 5 jutaan gua udah dapat uh, jam diver Jam ini Kalau jam mewah Buset buru-buru gua mau nyemplung make hmm. aja mikir-mikir masih Pake aja takut kan bilang, <laughs> Bahkan kadang kepentok, belinya nggak tanggung-tanggung kadang sih Misalkan ini satu set ada berapa warna yang model ini Karena dia suka semua warna dia beli jadi ada orang datang ke toko lihat ada berapa warna dibeli semua, iya ada berapa warna gue beli semua kadang ada beli nyoba satu satu dia pakai nih misalkan let's say kayak yang paling ikonik ya terkenal kayak Seiko tertelah, lah, Diver Turtle, Turtle, Turtle, Turtle, Turtle atau Samurai yang ya, macem-macem ada yang limited, ada yang padi, ada yang anything dia coba beli satu Seminggu dia pakai, bro ini kemarin gue pakai mandi, Gue pakai ini kayaknya, oke oh, ini badak nih jam nih dipakainya asik gue nggak nggak ragu ranggu nih makanya kepentok ya emang kelihatan sih sekret dikit tapi nggak penyok-penyok amat kok. Hmm. Akhirnya apa? Balik lagi. Warna yang oke apa lagi nih? <laughs> Jadi sama kayak baju dong, kan, kan kita bisa coba kan gitu kan, kita baju model sama kita punya semua warna. Akhirnya dia bolak balik bolak balik beli, habis oh. ke situ mungkin dia bosen sama seiko nih, nggak ada yang dia suka lagi, ngeliriklah jisok, ngeliriklah orient, hmm. lirik yang lain lain. <laughs> Dan langsung beli macam-macam warna. Langsung beli macam-macam. <laughs> Wah gila. Tuh. Ya, okay. Padahal dia kalau dipikir-pikir punya jam mewah bahkan ada yang bilang ke aku ngomong. Mas jam saya nih kalau seandainya satu ini dipakai satu minggu aja Setiap minggu saya ganti Jam yang pertama saya pakai Sampai habis satu tahun masih belum ketemu jam yang pertama ini lagi Berapa banyak jamnya coba Wih, gini, gini. Bisa 300 lebih dong berarti ya. Bisa lebih bisa, banget bisa, bisa. Dia bilang saya pakai dalam jangka waktu setahun setiap minggu ganti Belum tentu rotasinya ketemu sama yang jam pertama dia pakai itu Gila, Pokoknya gila. yang penting buat dia itu original Dipakainya dia keren, dia seneng Udah that's it gak kebanyakan macem-macem um, hmm. Padahal kalau dipikir-pikir dia udah punya jam mewah Ngapain lagi sih gitu Ternyata ya itu emang kesenangan nggak bisa diukur sama uh, materi lagi-lagi Lagi-lagi gitu lagi kan cowok kan hobinya apa sih sekarang ya iya. Mungkin kalau nggak sepatu, jam. jam, mobil ya kan Kayak hmm. Kayak Dan gitu -gitu kadang lucunya nih Ini teman aku sendiri nih Baru mulai jam nih hmm. Baru mulai jam Dulu awalnya Oh cuman butuh Cuman butuh <laughs> Cuman butuh doang Pertu Begitu nyari Bingung hmm. Bro ini apa ini Katanya cuman butuh ya Semua yang lu pilih tuh masih oke okay. Tinggal pakai aja yang sesuai hmm. mana gitu hmm. kan Ternyata dia milih Setelah milih Ternyata dia diem -diem browsing sendiri Beli-beli lagi Beli-beli sendiri nah, Begitu dia udah mulai Beli yang agak Eh uh, mid level mid high level, level yang mungkin oh, dia udah mulai nih belajar ya oh. jadi watch enthusiast sudah ah. tahu otomatis udah lucunya setiap kekondangan nih setiap ketemu cowok dikenalin siapa waktu salamannya yang dilihat pergelangannya dulu mas sepatu oh, eh, iya. iya, iya. bilang sombong <laughs> <loh."> <laughs> gitu. tapi tapi memang lo bener <laughs> lo kalau kita kumpul ketemu temen <laughs> yang kita lihat biasanya kan kayak kita lihat jamnya apa sepatunya apa iya. yuk kita nggak ngejat sih Enggak, cuma, nge cuma cuma, di cuma di kita pingin tahu uh, kan Udah jadi, ya, jadi ya. kayak ini ternyata kebiasaan. kalau misalkan kebetulan si teman itu suka jam tertentu apa gitu cie jamnya ini nih akhirnya jadi obrolan oh, jadi obrolan gitu berarti kan? jam tangan ini tuh justru malah bawa banyak sekali kayak kesempatan ya jadi nggak nggak cuma hanya dipakai tapi kita bisa mulai obrolan jangan-jangan iya. nanti rekan kerja juga bisa iya. gara-gara cuma perkara aja kan karena kalau kita nggak tahu kadang kita nggak tahu ternyata dia sebetulnya suka juga. Oh. atau mungkin dia udah masuk dalam komunitas tertentu kita kan nggak tahu uh, uh, uh, uh. begitu pakai gini ih gini gini oh iya bro ini gini, gini gue masuk di forum ini eh serius loaai ID lu apaan kan oh, gitu akhirnya ketemu akhirnya, akhirnya ketemu jadi teman teman eh, iya, kerja bahkan iya ya. padahal kan mungkin tuh selama ini kita taunya cuma teman kerja teman ketemu di kondangan uh -huh. apa tahu ya, gara-gara itu akhirnya Oh, jadi jam tangan itu selain Jam tangan itu menyatukan ya. Iya oh. Sama juga penghobi Kayak oh, sneaker segala macem Itu kan juga kayak gitu sama, Jadi iya. itu salah satunya Jam tangan tuh gak cuman sebagai kebutuhan aja Tapi salah satu Misalkan tadi standarnya Aksesoris cowok ya hmm. Jewelry ini buat yang cowok ya Bahkan cewek juga ada yang mungkin pakai gelang sama iya, jam tangan iya, iya. Tapi salah satunya itu tadi Buat hmm. komu sarana komunikasi juga kadang orang bingung, gue ngomong sama dia apa, terus ngeliat oke, apanya, coba. ada yang cocok, ada yang paham, diomongin nyambung, oh, kayak gitu buka obrolan ya berarti ya buka obrolan juga oke okay. oke, okay. okay, kira-kira uh, itu tadi ya, info-info seputaran buat uh, kalian Uh, yang baru mau mulai ya gitu, sebetulnya kalau mau mulai itu lebih bagus bertahap ya memang sih, kalian punya dana berapa itu terserah mau beli yang langsung mahal silakan tapi biar nggak kaget <laughs> lebih enak mulai dari yang entry dulu ya, yang ke, entry meet, ke itu dulu. akhirnya nanti kalian bisa enjoy prosesnya di enjoy di enjoy aja, dinikmatin sambil Uh, mengenal apa yang kalian pakai kenapa gue suka ini jadi bukan buat dibanding-bandingin karena adanya jam otomatik kinetik solar atau bahkan jam baterai yang murah sekalipun itu tergantung usernya bukan perkara mana kastanya atau apa ya aku nggak menyalahkan orang yang seperti itu enggak ini bukan salah atau benar tapi ini saran buat kalian buat yang baru memulai, biar nggak bingung. Kadang gue pengennya jam ini nyamannya, tapi sama temen gue diledek karena gue nggak pakai jam otomatis atau nggak pakai jam yang kastanya gimana? Well itu temen lu yang ledek cuy, yang punya duit kalian. Kecuali dia yang mau beliin, fine. Jadi ini tergantung kebutuhan, bukan buat dibandingin kasta rendah atau kasta tinggi, bukan, gitu. Buat bro Ivan, mungkin kalau next ada ini, kita bisa bincang-bincang lagi, nggak masalah ya, ini, boleh, karena boleh, mungkin kayak waktunya udah saatnya kita yeah. harus udahi dulu untuk sesi kali ini. Dan buat kalian, ya, jam itu kalian yang pakai pergelangan kalian sendiri, kenyamanan kalian sendiri sebagai pengguna. Gitu, jadi jangan terlalu uh, terpengaruh sama yang kalau diledekin, kayak tadi, kayak gitu. Tapi, hati-hati, cari info yang benar. Jangan hanya karena tergiur barang murah, akhirnya kalian kejeblok barang KW atau barang nggak benar, misalkan. Jadi cari aja infonya dulu secara seksama, rajin browsing, rajin tanya, nggak apa-apa ngobrol aja sama teman yang tahu. Atau mungkin kalau misalkan kalian lagi buka di web jamtangan.com, ngobrol sama CS-nya, ajakin aja ngobrol, nggak apa-apa. Tanya sampai detail sebelum kalian beli. Ya, itu saran dari aku. Biar nggak salah beli. Kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu. See you next time. Still on Channel Max Shorts. Bye.